Sedangkan roh kita diciptakan sama seperti badan kita Penuh cairan Tuhan itu cairan yang kita butuhkan Hadirat Allah itulah Yang membuat kita hidup dan nafas kehidupan nggak bisa tahan Dua hari sudah rasanya nggak keruan Daging ini mau bangkit lagi Yang namanya marahlah Yang namanya nafsu lah Semua bangkit Tiga hari mungkin sudah mengalami kematian rohani Karena itu saya dorong anda Cari Tuhan setiap hari saat teduh bersama juga jangan bolong-bolong Rabu dan Sabtu, ya kan? Saya merasakan roh kudus ngomong begini sekarang sama saya. Ada beberapa orang yang udah lama gak ikut saat teduh bersama. Gak harus sih. Ini bukan keharusan, tapi kehausan. Saya dorong Anda, ayo ikut rutin lagi. Supaya Anda dibangun oleh firman. Supaya Anda terus masuk ke hadirat Tuhan gak sendirian lagi. Sama ribu-ribu-ribuan orang berlaksa-laksa orang. Bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Luar biasa perasaan itu. Tiada duanya merasakan bahwa aku gak sendirian sekalipun mungkin di rumah aku sendirian, tapi aku bersama dengan saudara seiman sama-sama lari menyerbu tahta kasih karunia. Jangan biarkan berhari-hari Anda tidak saat teduh pribadi. Jangan biarkan Anda kering kerontang tanpa firman. Karena itu akan membuat jiwa kita diam-diam tanpa sebab musibah tertekan. Kita akan mengalami tekanan karena dunia ini menekan kita. Belum lagi peperangan rohani si jahat di udara kita nggak akan bisa tahan tanpa Tuhan why because Jesus is our living water karena Tuhan Yesus adalah air kehidupan itu dia adalah hidup dia memberi kita kehidupan Yesus itu adalah hidup kita dialah jalan kebenaran dan hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah kita sudah nggak hidup di Perjanjian Lama anytime anywhere di mana saja dan Kapan pun juga bisa masuklah ke hadirat Tuhan Jangan biarkan harimu berlalu tanpa ada satu waktu bersujud di kaki Yesus, mencari wajahnya dan mendengar suaranya. Bukankah Yesus berkata gini di Katsemani, tidak sanggupkah kamu Petrus, Yohanes, Yakobus berjaga-jaga dengan Aku dan berdoa satu jam saja? Itu jadi patokan orang Kristen hari ini, satu jam saja, bukan sebagai hukum Taurat. Hukumnya itu bukan wajib, tapi seolah-olah. Itu adalah sebuah patokan yang tiada salahnya kita ikuti. Kalau kita nggak mendisiplin diri, nanti kita akan ngalir sampai-sampai kita malas berdoa. Saya jadikan patokan kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Tak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku sejam saja. Indah ya. Jangan luangkan dari 24 jammu itu. Ada satu jam kau sisikan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan waktu ngantuk-ngantukan. Entah pagi hari kayak, atau malam, terserah waktu pilih sendiri seperti Cinderella. Pilih sendiri jamnya, jam berapa harus berada di rumah. Tentukan dan jangan bolong-bolong itu. Saya yakin, it will edify you. Itu sangat membangun kehidupan ini. Tiada gantinya air bagi tubuh. Tiada gantinya hadirat Allah bagi roh dan jiwa kita. Ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku di mana Allahmu. Look, the world is friendly. Dunia itu nggak ramah sama sekali. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Berarti pemasmur nangis ini korah adalah saya bisa bayangkan bani korah ini matanya sering kali bengap karena dia nangis. Padahal dia laki kan. Ini cowok yang tulis masmur ini. Jadi nggak apa-apa yang namanya kita cengeng dalam hadirat Allah. Kalau kita nangis tunjuk-tunjukin orang itu namanya air mata buaya. Tetapi kalau kita menangis di hadirat Tuhan itu namanya jamahan Allah. Menangis di dalam hadiratnya asal karena jamahannya itu adalah makanan bagi jiwa. Coba lihat baca air mata aku menjadi makananku siang dan malam. Betul. Dia dalam kondisi yang sangat-sangat sedih. Karena dia tertolakkan si Bani Korah ini dalam kondisi yang berat hati. Tertekan jiwanya. I know. Tapi tidak disangkali, di ayat 3 dia berkata, Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Buktinya Allah menerima dia. Lihat Masmur 42, jadi firman Tuhan loh. Penulis buku yang terkenal aja nggak masuk di Alkitab. Ini Bani Korah. Keturunan keluarga penjahat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, berarti Tuhan menerima dia. Air matanya ditabung dalam kirbatnya. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di alamu? Jahat ya orang dunia. Kalau tidak kenal Tuhan kadang-kadang ya, kalau kita mengalami masalah, mereka bukannya menolong kita, padahal mereka bermaksud yang baik sih, tetapi komentar mereka justru membuat kita semakin tertekan. Pernahkah seorang teman dekat Anda, tapi karena beda cara pandangnya, apalagi beda iman, ketika Anda mengalami masalah, ya kan sudah jatuh, eh teman Anda bermaksud baik, malah justru membuat Anda ketimpa tangga. Dengan komentarnya yang begini bunyinya, kamu loh, ikut Tuhan kok Mengalami masalah terus? Loh, kamu loh melayani Tuhan loh, kok diizinkan? Mereka sepanjang hari orang berkata kepadaku, kata Bani "Di mana Allahmu?" Tuhan gak ada lah, gak ada, bro. Tuhan gak ada, udahlah, seperti istri Ayub. Udahlah, tinggalkan dia. Atau apa, kalau Tuhan ada, Tuhan gak dengar doamu, God has abandoned you. Tuhan sudah meninggalkan kamu. Tuhan sudah menolak kamu. Teman-temannya Bani Korah itu bukannya kipas-kipasi dia untuk dekat sama Tuhan. Malah tarik dia menjauh dengan berkata, Eh hey Bani Korah, kamu itu gak bisa hapus masa lalumu. Mana ada macan tutul ganti kulit, lalu tiba-tiba jadi zebra. Sekali korah ya korah. Udahlah, udah gak usah boro-boro cari wajah Tuhan lah. Percuma, kamu ditolak. Gak usah ke gereja lah. Gak ada gunanya kamu ke gereja melayani tambah tambah tambah hidupmu loh semakin banyak masalah semakin banyak pencobaannya dekat sama Tuhan udah nggak usah lah di mana alamu Tuhan nggak ada atau andai kata Tuhan ada Tuhan nggak sayang sama anda itu membuat kita ya justru ketika tertekan jiwanya semakin tertekan oleh komentar mereka tapi kita nggak membenci mereka karena kita tahu seperti Yesus berdoa di kayu salib kepada Bapa, Ampunilah ya Bapak, Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita juga bisa berdoa yang sama. Mereka nggak ngerti apa yang mereka katakan. Tapi anehnya Bani Korah itu bukannya justru mendengarkan nasihat orang fasik, lalu dia meninggalkan Tuhan. Ya sudah, ya sudah. I agree with you. Aku setuju. Udah, bye bye Tuhan Yesus. Aku nggak mau ala-alahan ah. Enggak. Dia malah tertekan untuk mencari Tuhan. Dia berkata, No, No. God is not like that. Andai kata saya jadi Bani Kora ya. Kira-kira gini dramanya. No Tuhan tidak seperti itu. Udah, udah, udah jangan ngomong lagi. Aku cari Tuhan sendiri lalu dia lari dengan berseru. Bilakah ku boleh datang melihat Allah. Semakin haus dia. Semakin lapar untuk diterima oleh Tuhan. Ayat 5. Inilah yang hendak kuingat ingat sementara jiwaku gundah Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-sorak-suara -suara -suara dan nyanyian syukur-syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bani Korah membayangkan, kalau nanti dia masuk ke dalam rumah Tuhan atau kita hari ini ke gereja, kita akan lari berjalan maju dalam kepadatan manusia. Gak seperti orang yang boleh datang, boleh enggak, yang datang telat-telatan, pulang juga kalau bisa lebih awal. Bani Korah udah antri dari tadi, kalau dia datang di ibadah kedua, ibadah pertama pada waktu sudah mulai. Kalau dalamnya penuh ruangannya, dia sudah sudah ada di depan sana menunggu ibadah atau kebaktian berikutnya. Aku akan berjalan maju dalam kepadatan manusia. Aku akan berlari mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Kadang-kadang ya, orang yang sudah lahir Kristen itu punya satu kelemahan. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan menggampangkan Tuhan. Justru orang yang pernah tertolak, yang merasa dirinya paling berdosa, itu yang akan menyeka Yesus dengan rambutnya. Menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Yang memecahkan buli-buli narwastu itu. Tapi orang yang merasa, ya aku dari dulu kan sudah anak Tuhan, malah biasa-biasa.